Hai Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Abel Roy di Amida um, Channel um, Hari ini Abel Roy nak bagi tahu, Roy nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua Sahabat-sahabat Abel Roy Dan juga subscriber, su uh, Subscribers uh, Dah sebut balik lidah-lidah uh, Yang telah menyokong Abel Roy selama ini um, Untuk terus Abel Roy berkarya lah. Topik kita hari ini, Abel Roy nak sambung uh, yang kita buat apa pembincangnya pasal nak mengupah bahasa bahasa dialek kelate, kita susah nak faham. Ha, jadi, apa nukat terima kasih sekali lagi kerana sahabat-sahabat telah pun membagi respon untuk awalai sama-sama kita menghuraikan Maksud-maksud keta itu. Okey, uh, kita tengok uh, di Skrin antara mana berapa pilih-pilihlah uh, kemainkan dia pergi dia pergi ataupun penerangan tu hampir sama ha, berapa pun begitu juga lah hampir sama jadi kini kita nak nak nak kemaskan untuk bagi kita semua boleh faham apakah maksud dalam dialog animasi hak wayang kulit Kelantan hak berbuat tu Okey, ini adalah salah satu um, uh, komen ataupun uh, pendapat sahabat-sahabat kita uh, yang telah mengupas masuk simbolik bahasa Kelate kita tu. Okey, di sini yang uh, kita tengok uh, ada belaka ni. A uh, ni Mr Y, Mr Y daripada 1 hingga 13 dia dia kupah-kupah bahasa Kelate kita tu. Uh, kita tengok sini. Jadi abang nak cari hor dan kareng sikit lagi. Ah uh, okey. Um, antara lain kita tengok sini ada daripada Cik Mat Hiser Cik Mat Hiser Ah uh, Cik Mat Hisai ni kan. Apa dia tengok dia derengkah, okey. Kita tengok Okey, berasa lain tu pendek-pendek, uh, uh, Satu dua gitu ja. Ah uh, okey. Kita pilih Cik Mat Hiser dulu deh. Kita tengok Cik Mat Hiser Okey, maksud dia ni. Okey. Um, seupo gatu rambut sorak. Orang okay, ngandung enggak. Supo gatulah juga rambut sorak. Okey, eh, maksud dia betul-betul susah atau bergantung harap kepada seseorang. Ha, bahasa sama ingat dengan pendapat Aburai tu. Ah, maksud dia tu ha, macam kita betul-betul susahlah. Tak ada tempat dah kita nak nak Nak mengadu Nak buat benda lain Tak ada lah Jadi uh, Antara hidup dah matilah Maksudnya gitu ha, Bergantung harap Kepada seseorang ha, Kalau mengikut kata, kata Kita tengok sini Maksudnya uh, Daripada Mr. Y tadi uh, Ibarat hanya berharap Pada satu harapan sahaja ha, Lebih kurang sama lah okay? okay, Kita ambil lengkas uh, Bergantung harap Okey Okey Uh, kedua Temu ibu kurik luar Tak ingat dah ibu kelabu di rumah Temu ibu kurik tak ingat dah Ibu kelabu rumah tu Okey, masuk dia Jumpa oleh Tino yang lagi lawa Dan comel hingga lupa Tino Ataupun isteri yang sudah ada Ah, masuk dia kurik ni dia Kurik ni pun dah, dah dulu apa-apa Tak berapa peh juga masuk kurik ni Mungkin benda baru kok. Kurik ni benda yang cantik ah, masuk dia gitu ah, Kelabu ah, Peh kan eh. Kelabu ni benda lama adalah Lusuh ah, Benda pudar Bila benda pudar tu benda lama lah Jadi tak ingat dah benda lama ni Tengok benda yang berkilat ni ah, Kurik ni macam benda baru lah Ha, jadi dia buat umpama macam tu Orang kita dulu-dulu ni Orang lama-lama kita dulu Orang ha, tu tuk tu, tu, nenek kita ni Guna paketak gini ni uh, Sebagai Kiasan lah tu uh, Jadi lu ni kita perhat dah Maksud dia tu Okey uh, Ketiga Letek gende. Sama tidak ada letek gende gini Sama kau dah Aku nak beli belah kau Kau kena sanggup uh, Maksud dia situ Letek gendek uh, Sekar angin uh, Ataupun Ataupun uh, bercanggah pendapat lah ha, biasa kalau kita kecek bahasa kelaten ni kata mu ni sok mu letak angin letak gendai wak benda-benda maksud dia kalau kata sekat angin ha sekat angin ha, sekat mu kita tu ha, lepas tu bercanggah pendapat pun boleh boleh terima juga ha, kita cakap lain dia cakap lain jadi kita rasa tak ada mu dia panggil letak gendai ok yang ketiga Uh, sorry yang keempat ah. Uh, orang sesak. Orang sesak ni biasa a uh, kita Kelantan ni kita biasa pakailah ayat-ayat ni ni. Mestilah juga dia kena bagi duit kepada orang sesak. Kalau orang kaya tak bagi duit kepada orang sesak, dia tak lama menjadikan bapa. Miskin lah maksud dia miskin. Ha ni mudah jelah. Uh, mungkin orang semua faham dan tu. Okey satu lagi koho Ah uh, kalau banyak lagi kalau banyak lagi Kohomuja Kohomuja uh, Ni pun Biasa guna okay, Maksud dia ni Kohomuja uh, Lagi baik lah Lagi baik, lagi molek uh, Kohomuja okay, Yang seterusnya Silap keruk uh, Silap keruk ni Jara-jara juga guna uh, Silap keruk ni Tapi ada juga masih menggunakan bahasa bahasa gini. Bahanan ni cuma Tiga silap keruk gil cari lah waktu sayu bab tu. Ambo tak uda, ambo tak uda, ambo tak uda. Uh, ha ni masuk dia silat keruk Ah uh, perhitungan ataupun silat percaturan. Ah uh, pencanturan. Huh. tersalah lah. Kita tersalah buat ke tersalah apa? Ah uh, maksud dia macam gitu, silat perhitungan. Okey. Uh, meh. Eh bule layar pun nama ni Said. Meh muka sama ni hidun. Ah, meh uh, Maksud dia ada iras-iras Ataupun seakan-akan ya, ah, Meh ni dia gitulah uh, Macam meh muka sama Meh muka woyom Meh muka saik uh, Meh-meh sikit Awak ni ada Meh-meh lah Dengan muka uh, Orang ni-orang ni Maknanya Seakan-akan lah, Maksudnya, uh, seakan lah. Uh, Macam dia, dia sebut situ Betul Okey Seterusnya Sudah hijrah lah sudah kijau dah lah. Ha, ni ayat ni biasa selalu guna lah. Orang kelata, dialog ni memang ada sok mo lah. Sudah kijau dah lah. Ha, maknanya, tak boleh buat gapor. Ha, gitu. Ha, jadi, kita nak urang ke bahasa Malaysia ni. Kalau nak buat sari kata tu, macam mana kita nak buat. Tak kira kita nak tulis suduh kijau dah lah. Ha, jadi, kita nak kena faham waktu waktu. Banyak ke uh, penerjemah atau tim yang buat sari kata tu, dia eh uh, lah dia kata susah sikit bahasa kelantan ni nak di di baku ke. Ah uh, dia kata nak tukar bahasa Melayu susah. Uh, okey, jadi sini maksud dia uh, kita dalam situasi yang teruk ah uh, okey. Uh, seterusnya buke kena lagu. Noviku bukan dia lagu, mu alogita Maksud dia buat perkara tidak pada tempatnya. Okey, kalau kita Tengok sini ni Bahasa-bahasa uh, gini ni Orang dulu-dulu Biasa pakai lah Okay Orang Kelatan tu Biasa kecek benda-benda gini uh, Mu buat kerja ni Tak kena lagu uh, Sebab tu Orang tu maruh uh, Maksudnya gitu lah uh, Mu buat benda ni Tak kena lagu ni uh, Maksudnya Buken-buken nyanyi Buken nyanyi dan uh, Sini ni Dia kata tadi Buat perkara Tidak pada tempatnya lah uh, Maksudnya gitu Okay apa boleh Boleh terima lah Boleh faham Dah rasa benda-benda gini Okey. Pahan eh, pahan eh. Okey. Ore buat caca. Hak ni lagi hak pai juga kita nak hurai. Sebenarnya kenapa hemol uh, dialog bahasa tu. Uh, dia mengikut uh, situasi KDR uh, tu masa dia bercakap tu. Rubak apo kita semalam mengeni aku. Ai sekak lu tu ore buat caca nak minum gitu, minyak gitu, nak kagitu. jadi masuk ore buat caca. Di sini uh, cik mahin saya kita kata gotong royong ataupun bergandim bahu. Uh, jadi orang dulu-dulu kecek gitulah. Jadi berapa jarang kecek benar-benar gini. Uh, mungkin tot nenek kita dulu Kelantan dia ada bahasa gitulah. Okey. Kalau kita tengok uh, sini um, daripada Mr. Y kita tadi uh, orang buat caca ni dia kata merujuk kepada ayat Sa'id uh, orang ramai kena tolong Sa'id walaupun berada dalam air cetek uh, mungkin lebih kuih sama kot uh, dengan uh, cik, cik Mak Isai kita tadi Okey kita tengok sini uh, ada sebuah benda yang tak ada Uh, tak dirialkan uh, Tak silap berai uh, Kita pada uh, Hak waya kata Kamu waya hmm, Kita nak pakai Merej mina Hak sedia ya. Maksud dia gitulah. lah Merej mina ni Nama kereta Maknanya bini lah Bini tua uh, Bini hak sedia ada uh, Tu maksud dia Kita nak pakai Merej mina Hak sedia lah Merej uh, mina Hak sudah ada uh, Dia tak nama kereta Sebab Merej mina ni Zaman dulu Famous ku So, tak ini saja harap boleh kongsi dengan sahabat-sahabat uh, semua. Uh, nanti kita jumpa di lain masa dengan sketsa-sketsa terbaru. Uh, untuk pengetahuan sahabat semua, untuk bulan ni abang tak keluar animasi baru sebab pasal uh, musim tengkujuhlah. lah. Uh, biasa negeri Kelantan dia bulan 12 ni memang orang sibuk dengan uh, persiapan apa bencana banjir ni kan. Okay? Uh, untuk untuk menyelamatkan diri lah apa macam-macam lah lagipun habis sofi uh, tak dapat nak nak nak hadir uh, di studio lah sebab habis sofi duduk jauh uh, bila telefon dah dia dia kata sekat banjir tak boleh nak pergi jadi kita tak boleh nak buat kajak lah jadi abis harap sahabat-sahabat semua bersabar uh, mungkin insyaAllah tak ada pair Awak-awak tahun ni kita akan mula hop. Uh, lepas musim ni, kita akan mula sketsa terbaru ok jangan lupa like dan subscribe Tekan butang loceng untuk mengetahui video-video um, terbaru daripada Agroya dan juga Team Art Media Production. Assalamualaikum.